Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang pekerjaan yang cocok untuk seorang Sagittarius di akhir tahun 2020 dan bisa membuahkan hasil yang maksimal dan meningkatkan keuangan Sagittarius. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada kategori pekerjaan yang pertama, selanjutnya kategori pekerjaan yang kedua, selanjutnya kategori pekerjaan yang ketiga, selanjutnya kategori pekerjaan yang keempat yang cocok kepada seorang Sagittarius dan bisa membuat seorang Sagittarius sukses di akhir tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, biasanya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan masing-masing kategori di dalam pekerjaan Sagittarius di akhir tahun 2020. Pertama, untuk kategori yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada kategori yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada kategori yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada kategori pekerjaan yang keempat yang cocok kepada seorang sagitarius dan bisa membuat sukses di akhir tahun 2020. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperjelas suatu ramalan pekerjaan yang cocok kepada seorang sagitarius di akhir tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Itu kategori pekerjaan yang pertama adalah four of cup ataupun empat piala. Untuk kategori pekerjaan yang cocok kepada seorang Sagittarius dan bisa membuat sukses serta meningkatkan kehidupan di tahun 2020 adalah usaha di dalam bisnis yang dikatakan di sini bisnis makanan ataupun dunia kelontong di sini digambarkan seorang Sagittarius sangat cocok menggelut di dalam dunia marketing makanan ataupun kelontong yang di dalam kategori ini adalah membuka sebuah usaha ataupun pertokoan jadi di sini bisa juga digambarkan seorang Sagittarius akan sangat meningkat keuangannya dan berhasil sukses di akhir tahun 2020 dengan usaha kelontong ataupun membuka usaha di dalam kategori usaha makanan ataupun di dalam marketing dunia makanan nah, untuk support energinya adalah Pace of Pentacle Secara umum, pace of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Sagittarius cocoknya membuka usaha di dalam kategori bisnis dunia makanan yang dimana di sini makanannya itu digolongkan kepada makanan anak-anak. Dan yang kedua adalah berjualan kelontong yang dimana di sini cekung untuk membuka toko kelontong yang dimana di sini meningkatkan keuangan serta menunjak kehidupan Sagittarius di akhir tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah death secara umum death itu diartikan perubahan transformasi ataupun siklus kehidupan jadi jika kartu death kita gabungkan dengan kategori yang pertama di sini menggambarkan perubahan di dalam kategori usaha perlu dilakukan oleh seorang Sagittarius yaitu dengan mencoba usaha di dalam dunia perjualan makanan ataupun di dalam dunia membuka toko pelontong yang dimana di sini berjualan makanan yaitu targetnya adalah untuk makanan anak-anak sehingga di sini akan menunjang serta meningkatkan kehidupan Sagittarius di akhir tahun 2020. Dan untuk kartu kategori yang kedua adalah Seven of Swords ataupun 7 pedang. Untuk kategori pekerjaan yang cocok untuk seorang Sagittarius di akhir tahun 2020 dan bisa meningkatkan keuangannya adalah di dalam kategori berdagang juga yaitu di sini dikategorikan bisnis di dalam dunia dagang barang ataupun di dalam dunia konveksi serta barang. Jadi di sini juga bisa dikategorikan seorang saktarius cocok juga membuka suatu usaha yang di mana di sini dikategorikan menjual barangnya yaitu di dalam kategori menjual spare part ataupun bahan-bahan yang dibutuhkan orang dan di sini barang-barang tersebut dibutuhkan di dalam kehidupan serta di kehidupan sehari-hari bisa dikasih contoh di sini adalah berdagang ataupun berjualan toko spare part di dalam sepeda motor ataupun di dalam bisnis sebuah barang yang dimana barang tersebut dibutuhkan oleh semua orang di dalam kebutuhan sehari-hari dan untuk support energinya adalah King of pentak secara mungkin kontak itu tidak seseorang yang sudah matang pikiran nyata pun yang sudah dewasa dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Sagittarius sendiri dan nah, disini menggambarkan seorang sekitarius cocok di dalam dunia dagang yaitu berjualan spare part ataupun barang-barang yang dibutuhkan oleh seseorang setiap harinya. Yang gimana di sini targetnya adalah seorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Berarti di disini dikembangkan seorang sekitarius cocok berdagang spare part ataupun barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh orang dewasa sehari-hari. Dan nah, jika kartu to date, kita gabungkan dengan kategori yang kedua di disini menggambarkan dengan melakukan tindakan kategori kerjaan yang kedua. Di sini digambarkan transformasi ataupun perubahan hidup akan didapatkan oleh seorang sekretarius di akhir tahun 2020 di mana di sini sangat menunjang keuangannya dan membuat kehidupannya semakin meningkat. Dan untuk kategori pekerjaan yang ketiga yang cocok untuk seorang sekretarius adalah Six of pentacle ataupun 6 koin. Untuk pekerjaan dan usaha yang cocok kepada seorang sekretarius yang bisa menunjang keuangannya serta kehidupannya lebih bagus di akhir tahun 2020 adalah di dalam bisnis perhiasan di dalam bisnis keuangan ataupun di dalam bisnis kolektor di sini digambarkan seorang sakitarius juga jika melakukan bisnis perdagangan di dalam kategori perhiasan di mana disini digambarkan seorang Sagittarius memberikan poin kepada orang Itu berarti juga seorang Sagittarius cocok di dalam dunia bisnis kolektor Ataupun di dalam dunia koleksi barang Dan disini juga bisa digambarkan seorang Sagittarius apabila melakukan usaha ini Akan meningkatkan keuangan serta akan sukses di akhir tahun 2020 Dan untuk sebuah energinya adalah Kenaik of Pentacle Secara umumnya, kenaik open table itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang sekretaris cocoknya menjadi seorang kolektor ataupun menjadi seorang yang suka di dalam dunia pebisnisan, yaitu bisnis jual-beli ataupun tukar perhiasan yang dimana di sini akan menunjang serta meningkatkan keuangannya dan di sini orang-orang yang membutuhkan barang tersebut ataupun target dari usaha seorang Sagitarius yang ketiga adalah seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan dimana di sini digambarkan seorang Sagitarius akan sukses dengan menggeluti usaha tersebut dan jika kartu deck kita gabungkan dengan kategori yang ketiga di sini menggambarkan Kesuksesan akan didapatkan oleh seorang Sagitarius kehidupannya akan meningkat di akhir tahun 2020 dengan menggolekti usaha. Di dalam kategori yang ketiga, yang dimana di sini mendapatkan support energi dari orang-orang terdekat serta di sini targetnya adalah orang-orang yang di bawah 30 tahun serta orang yang di atas 30 tahun. Dan untuk kategori yang keempat adalah six of swords ataupun alam pedang. Untuk kategori yang keempat yang cocok untuk pekerjaan seorang Sagittarius yang dapat menunjang keuangannya serta kehidupannya di akhir tahun 2020 adalah di dalam kategori kesehatan yang dimana di sini seorang Sagittarius cocok untuk menjadi seorang dokter, seseorang perawat ataupun seseorang yang meresek obat tradisional serta membantu orang lain. Dan untuk kategori yang keempat juga diprediksikan memberikan jasa serta menjual obat-obat kesehatan kepada orang-orang. Dan di sini akan membuatkan hasil yang maksimal serta mendapatkan kehidupan yang lebih meningkat di akhir tahun 2020 kepada seorang Sagitarius. Dan untuk support energinya ini adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya Queen of Pentacles itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan usaha yang cocok kepada seorang Sagitarius adalah usaha yang berkenaan dengan kesehatan yang dimana di sini. Seorang Sagitarius mendapatkan dukungan dan support serta motivasi dari pasangan Sagitarius sendiri. Dan jika kartu dan kita gabungkan dengan kategori yang keempat di sini menggambarkan transformasi perubahan hidup akan didapatkan oleh seorang Sagitarius apabila menggeluti di dalam dunia kesehatan, yang dimana di sini mendapatkan dukungan dan motivasi dari pasangan Sagittarius sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat pekerjaan yang cocok kepada seorang Sagittarius adalah: yang pertama, usaha dagang makanan yang dimana di sini terkait adalah seorang anak dan usaha toko penonton; dan yang kedua, di sini adalah membuka bisnis usaha tukar barang ataupun jual beli barang spare part, yang dimana di sini barang tersebut dibutuhkan seseorang yang dewasa setiap harinya; dan yang ketiga adalah sebagai seorang kolektor, ataupun jual beli perhiasan, ataupun tukar tambah, yang dimana di sini dibutuhkan orang yang usianya di atas 30 tahun ataupun yang di bawah 30 tahun. Dan kategori yang keempat adalah di dalam dunia kesehatan yang dimana disini mendapat dukungan dari pasangan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat pekerjaan yang cocok untuk seorang Sagittarius di akhir tahun 2020 dan bisa meningkatkan serta membuat seorang Sagittarius sukses. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam